Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Yesus dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube Hiliat TV Yang pastinya akan memberikan informasi terhangat seputar Ayu Ting Informasi kali ini ada ucapan dan juga doa-doa Yang diberikan oleh Ayu selaku ibu kandung dari Bilgis Humeyra Razak dan juga dari keluarga, terutama dari nenek tercintanya Mom Iting. Sering disebut juga dengan Tumi Kalsu, Umi, dan juga Ayang selalu kompak mengurus Bill sehingga hingga saat ini. Dan ucapan pun diberikan oleh Mom Iting di akun Instagram pribadi miliknya. Ya Allah, jaga dia, lindungi dia, berikan kesehatan panjang umur di dalam bertambahnya usia ini. Jadikan dia anak yang selalu berbakti kepada bundanya, selalu bahagiakan bundanya, selalu ada buat bundanya, selalu baik kepada semua orang yang ada di sekelilingnya, selalu. Selalu bisa melakukan, menjalankan dalam kehidupannya, pintar, rajin, belajar, rajin, ngaji, Tetap menjadi anak yang baik, ramah, penyayang kebanggaan kita, sekeluarga, amin. Tergaburlah apa yang diharapkan, yang diharapkan, ya Allah, amin, ya Allah, amin. Itulah ungkapan doa yang diberikan oleh Nemi tercinta untuk Billkiss merah Razak hari ini. Dan langsungnya ada dari You Story, Happy Birthday Ikis ucapan nih dari salah satu sahabat. Inilah tema. Dekorasi dari ulang tahun Bilqis hari ini terlihat seperti anak yang sudah dewasa ya ikis Menggunakan payung hitam dan juga corak bajunya sesuai dengan warna dari langit dan juga payung yang ia gunakan Bernuansa pahlawan yang selalu melindungi sang bunda inilah dekorasi ulang tahun Bilkir Sumairah Razak hari ini Sini juga ada dari Ale mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bilkir Sudah Gadis saya selalu Yana Happy Milad, sayangku. dan juga ada dari Mama Erna semoga doa yang terbaik untuk Ikis ya Semoga tambah pandai yang sayang tulis Mama Erna di salah satu percakapan bersama dengan Ayu Ting Ting Yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pilgis hari ini dari Eyang Erna Gunawan Happy Birthday anak bunda sayang Bilqis, Humairah Rajak gak terasa ikis ulang tahun ke-9 Anak bunda udah besar makin cantik, manis, lucu anak bunda yang selalu pengertian, selalu sayang bundanya Paling perhatian sama bundanya Selamat ulang tahun Inilah ucapan yang diberikan oleh Ayu Tingting -Ting untuk miliknya Sumaira Rezaj Yang hari ini berusia 9 tahun dan Ayu Ting sangat bangga bahkan meneteskan air mata karena hari ini adalah hari yang spesial. Ayu Ting membesarkan anaknya sendirian tanpa sosok seorang suami dan seorang ayah di sampingnya. Namun Ayu Ting tetap sabar dan mampu menghadapi segala rintangan hingga hari ini. Hari ini putrinya berusia 9 tahun. Rasa haru itu pun berlinang setelah kue ulang tahun dipotong dan dibagikan. Diberikan suapan pertama kepada ibunda tercinta, yaitu Ayu Ting Ting. Ucapan dan doa Ayu Ting Ting tersebut dikomentari oleh para sahabat dan orang-orang terdekatnya. Ada Boy William. Dan juga Victor Agustino serta ada Jordi yang memberikan selamat untuk Birkyasu Bayrah Razak Siapa pertama di sini ada Bang Jordi Onsu yang mengucapkan selamat nih untuk Birkyasu Bayrah Raza Happy birthday, kiss. hati juga mengucapkan bahwa Chelsea babe love you. Terima kasih Bang Jordi. Dan juga ada Boy William nih pemirsa. kids, happy birthday. Semoga happy Pil selalu dijawab langsung nih oleh Ayu Ting Ting Terima kasih ucapannya Om Boy dengan hashtag Berwarna merah Wah. Dan juga ada dari Kakak tersayang sayang Wendy Cagur Selamat ulang tahun iki Semoga sehat selalu dan makin jago Bahasa koreanya Dan tak lupa juga ada Kang Victor Agustino Di ganteng Victor Agustino 46 menit Yang lalu mengucapkan happy birthday iki dengan ke bintang Ternyata Bang Victor Agustino Singgah dan mengucapkan selamat juga nih Untuk Bilikis Selamat ulang tahun juga ya untuk Victor Agustino Yang sedang berulang tahun Wah deketan nih ya ulang tahun ya Victor dan juga Bilikis Raja rajak Semoga sahabat-sahabat makin dewasa Dan sama-sama menjadi Kebanggaan keluarga Amin ya robal alamin Selanjutnya juga dari Utur Sari Happy birthday Bilikis sayang sehat selalu ya ya nak wedo sing ayu sing super lincah makasih bunda Ini juga ada dari Gralsia Intril selamat ulang tahun Billkis makasih autis sayang happy birthday Billkis makasih ya dari Demian selamat ulang tahun cantik Bilkis, sehat selalu love you amin ya makasih Om Demian dari You Story Happy Birthday Iki. Selamat ulang tahun Ika cantik dari Tintin 0872. Fitri Happy Birthday Milkis dari Reomot Retni pemirsa. Happy Birthday Milkis. Terima kasih Om ya. Pokoknya diberikan health knop dari Ayu, dari Cika Jessica. Sarangi Cuka Amida Ikias Cantik kebawa Ajuma Dan juga dari Fitri Salhuteru Happy birthday Bilikis ya Auti Tulis ayo Tingting dari Papham Happy birthday ikis, cantik 3 jam yang lalu. Kemudian juga dari sahabat tersayang Nia. Dari Rangga Ilham Happy birthday Iki, semoga sukses ya, tulis ini dua jam yang lalu. Dari Adi Rustana Happy birthday Iki, sehat selalu sukses jadi kebanggaan Bunda. Amin ya Allah amin. Happy birthday Bilkis, dear barakallahu fi omrik, Amin. Makasih Ibu Ita Diah Purnama Sari. Dari Cupita, wah Kak Cupita nih, happy birthday, cantik ikis, dari Rika, we happy birthday Billy Kills, happy birthday Bill, happy birthday Bill cantik dari Dana Nur Juliansyah, omin, om, terima kasih. Wah banyak banget nih ya, ucapan-ucapan dan doa dari para sahabat, dan langsung diberikan ucapan juga nih oleh Ayu Ting Ting. Dari Syilai Syewki Selamat tahun-tahun ikis Thanks out ya ucapannya Terus sekali ucapan yang tidak bisa Mimin sebegan satu persatu Tapi orang-orang spesial Telah menghiasi dan mengirimkan Doa-doa terbaiknya Untuk miliki Sumairah Razak Yang hari ini berulang tahun Mulai dari Boy William Jordi Onsu dan juga ada Singgatan Victor Agostino Yang tak terlihat adalah ucapannya Dari dari Irfan Gunawan, ya mungkin lagi sibuk dan nggak sempat ngetik-ngetik ya. Jadi ke Ivanya berlalu begitu saja nih. Doa terbaik aja deh untuk Ivanya yang sedang liburan di negeri jiran sana. Semoga sehat selalu dan semoga selalu bahagia. Amin ya robbal alamin.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 Happy birthday! Happy birthday! Kiki, tiup lilinnya! Tiup <tinyan> lilinnya! <tinyan> <lilinya, tinyan> sekarang juga Baca doa dulu, nak Baca doa saya yang baiknya, nak ya Baca doa dulu ya, lilinnya! mau baca doa lilinnya! sehat, panjang umur jadi anak pinter, selalu. soleha sayang sama bunda, ayah, ibu, anti, nurut kata bunda, pinter, cerdas, makin pinter. Berdua, terus berdoa saya. Terus nak berdoa saya berdoa dalam hati, sehat, sehat ya, sehat. Sehat panjang umur, sehat, umur panjang pinter, makin pinter, soleha, berdua, amin, semua dikabul dijawab. Ya. tidak bintang oh, oh, birthday anak bunda cantik Bilqis kemayoran Razak saya terus panjang umur banyak rezeki jadi anak baik pinter soleha sayang bunda nurut apa kata bunda sayang ayah ibu ati, bunda ya semoga cita-citanya -cita ikis semuanya terwujud ya apa yang apa ini semoga tercah Baik pakai Fitur udah 9 tahun, dia yeah. Saya juga habidah Saya juga okay. habidah Saya suka, habidah Saya juga habida. Wow I love you I love you Love you <laughs> Potong, potong kuenya Potong kuenya Potong kuenya Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Masih yeah. ke siapa? yuk? Ayo, Bunda pengen tahu deh Disini enak cowoknya Ayo Ayo, bagi kuenya Bagi kuenya Bagi kuenya, bagi kuenya. Ayo, sini dong ya Dikit-dikit kasi, dong Kasih siapa Kasih siapa kasi. kue kedua buat siapa kue kedua buat siapa buat siapa, buat siapa? Buat siapa? Buat kue ketiga